Halo sahabat halmen -hal studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam playlist ini kita sedang mempelajari materi introduction to cloud yang kedua dan untuk video ini kita akan mengerjakan lab 4 yaitu setting up a static website. Di lab ini kita akan menggunakan Amazon Simple Storage Service atau Amazon S3 untuk setup sebuah static website. Lab ini membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk menyelesaikannya. Pertama-tama kita perlu mengklik tombol start lab Kemudian kita menunggu hingga warna kuning ini berubah menjadi hijau. Di sini juga ada timer untuk menunjukkan waktu yang tersisa dan kita bisa merefresh sebelum waktunya habis. Saat ini kita menunggu warna kuning ini berubah menjadi hijau untuk masuk ke AWS Management Console. Kita perlu menunggu beberapa saat. Saat ini warnanya sudah berubah dari kuning menjadi hijau. Kita akan klik. Sini akan ada tab baru di browser kita yang menghubungkan kita ke AWS Management Console. Selanjutnya, kita akan mengerjakan tas satu, create a bucket, and configure it as a website. Kita pilih servicenya, storage, kemudian mencari S3. Di sini, kita akan membuat sebuah bucket. Teman-teman dapat mengikuti instruksinya dan juga mengikuti panduan untuk. Penamaannya. Di sini kita akan memberikan nama bucket, ketentuannya namanya unik, antara 3 sampai 63 karakter, terdiri dari huruf kecil, angka, boleh diawali atau diakhiri dengan huruf kecil atau angka. Kemudian kalau teman-teman melihat rule for bucket naming, di sini juga ada contoh-contoh rekomendasinya seperti apa. Saat ini saya akan memberikan nama bucketku 2. Kemudian AWS regionnya saya pilih US East and Virginia. Objek ownership-nya ACL disable. Kemudian block all public areanya saya biarkan. Bucket versioningnya saya disable. Kemudian kita klik create bucket. Setelah berhasil membuat bucket, kita akan klik di bagian bucket yang kita buat ini. Dari sini kita akan ke tab Properties, kemudian kita ke Static Web Hosting. Kemudian kita klik Edit. Static Web Hostingnya kita pilih Enable. Lalu menuliskan indeks dokumennya adalah index.html. Setelah itu kita klik save change. Jika sudah berhasil, kita scroll turun ke bawah. Kita melihat di sini static web hosting. Ada endpointnya. Kita bisa copy alamat ini. Ini adalah endpoint website yang disediakan oleh Amazon S3 untuk bucket kita. Nah, Kita bisa copy. Mungkin ditaruh di notepad karena nanti kita akan menggunakannya untuk menguji website kita. Selanjutnya kita akan mengerjakan task 2, edit block public access setting. Secara default Amazon S3 memblokir akses publik ke akun kita dan bucket kita. Jika kita ingin menggunakan bucket untuk menghosting static website kita, maka kita perlu mengupdate settingan public access-nya. Caranya kita ke bagian Permission. Kemudian di bagian blog public access, kita klik edit. Kita uncheck, kemudian klik save change. Di bagian confirmation, kita isi saja confirm. Tekan tombol confirm. Sekarang objeknya bisa diakses secara publik Selanjutnya kita akan mengerjakan task 3. Add a bucket policy for public access. Kita masih di tab permission. Kemudian mencari bucket policy bagian ini. Pilih edit. Kita akan mengcopy paste bucket policy ke dalam policy area. Kemudian mengganti example bucket ini dengan nama bucket kita. Selanjutnya, kita tekan tombol save change. Setelah berhasil, kita dapat melihat bahwa aksesnya sekarang bisa untuk publik. Selanjutnya, kita akan mengejar atas 4 untuk mengupload indeks dokumen. Jadi, teman-teman perlu membuat simple HTML dokumen, kemudian menyimpannya dengan nama file index.html. Jika teman-teman sudah memiliki file index.tml, teman-teman dapat menguploadnya ke bucket kita. Cara untuk menguploadnya adalah kita ke bagian bucket, klik nama bucket kita, kemudian pilih upload. Kita bisa drag and drop juga ke sini. Seperti ini kita drag and drop index.tml. Kemudian kita upload. Setelah berhasil, kita akan melanjutkan ke tas 5 untuk testing website kita. Teman-teman ingat-ingat kembali endpoint yang tadi teman-teman catat di Notepad. Selanjutnya, kita akan melakukan testing untuk website kita. Caranya kita buka tab baru, masukkan alamat endpoint yang tadi teman-teman sudah simpan tak klik. Jika teman-teman sudah melihat tampilan ini, berarti static websitenya sudah berhasil di-host di Amazon S3 dan tersedia di Amazon S3 endpoint. Selamat teman-teman sudah berhasil menyelesaikan labnya. Jangan lupa untuk menutup aplikasinya dan mengklik tombol end lab ini. Kita pilih yes. Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.